hmmm um, um, takko takko aku deh yeah. um. oh, yeah, wah uh. hilang nantinya shalawat hilang jadi kecil tidak bisa aku iya nyolok uuuuh malaikat malekat uuuuh uuuuh Ponto, ponto, benar. Wah, wah, wah. jadi tahu, mm. ngerti ya aku, kwe? Kwe melu, kwe mm. melu mm. jawab kowe malu, jujur, Allah, uh. tidak bisa keluar tidak bisa lari soh lakas gak ini kebuntunan gue gak kamu kebie karena ngomong -ngom. tawanan gue ini. tawanan itu dibuntun kurang ganggu gue gak ganggu siapa gue udah busa po, dong omahmu hu, gua merapi hu, eh, eh, eh, Ani colo untuk nih, energi yang saya ambil awal, mm. saya ambil eh, apa ini? Mm. Ilmu mudi, mm. it. tenaga muntah. Eh. Mm. ngomong tuh? including in from the end as well in English properly in-faceTA thick sequet where何 Omah ngendi? Supaya di. Omah ganggu um, Ura, um, um, Aku ganggu. Kan butuh aku. Oh. Um, anong, kok dipakai nih kue, kue dibosik Man. Oh, di pakannya apa kuingaruh kuing? Biar minyak. Pakannya apa? Jadi ingat, sholat, hmm. eling-eling oh. Hmm. Pakai mantra. Mantra apa? Hmm. Hmm. Terus kita upah apa kuing? Ma, eh? Jupai oh. apa harus dengerin? Hmm. So tadi pengikutku. Halo. Emane mana yo, emane lagi, kuat lagi <g��> yo. Lu biasa deh dimana, wah. Untuk jadi pengikutmu, tak mau kekuatanku, tak kau bisa gelomboran jadi pengikutku, tak kau nih. Kutu gelomboras, suwe suwe gue meluaku, tak tarik neng. Suwe suwe gue jadi, gue jadi mulai, kutu, kutu. kutu. kutu. kutu. kutu melaku mau tak tidak langsung masuk Islam Allah tidak bisa menolak bisa masuk tidak bisa menolak otomatis jadi dingin ana adem so. islam. Islam Rasa, islam so. apa islam rasane opo aku wingi ta aku gah hmm, okay. we... yeah, la apa yang ini? Hmm. Hmm. aku mencelatok mencelatok tapi, oh. tapi tok sik kok Murah nacer, murah nacer. Rasanya ya, Allah oke uh. <tuh> <tuh> <Ye, tuh> sampel. Adem. Umurmu jadi ngomong Saya mau, Wes, enak Adem Benaknya ini ini, hmm. hmm. ini kayak pakan Heeh, saya kita amakai senengan musroh jadi terlihat ditelehat, heeh, enara, enara, hmm. das kebun, heeh, yeah, das kebun, heeh, benar, hmm. hmm. senenganmu lagi das kebu heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, tidak habis-habis, mau rantai nih, eh, iya, cinta. Oke, ini mana, opo? Gua udah dengerin, ini mana, opo? Tiga, emang, apa, oi? Pangan, ku troll, oh, karo, suku, nani. Nah, sumpah, ini ke mana, nih? Balai, gesek, lagi, balai, gesek, lagi. Ling ini gak usah kebalik kita, anu woi selam tuh, sajat se, si. bisa, se, si. Asyadu Asyadu alam, Ala ilaha, ilaha, waa, ilaha, waa, asadu, wuu, raimto, raimto, soapa sarangga, kayak tak tarik dengan Allah uh, wuuu Allah wist tak berdunang ini terputus wist terutukku kak terutuk jemuk terutuk terutuk jemuk pormu ketambah wist bisa aja seik sedu sedu sedu ala ilah ilah ilaha tak masya waw ila waw sedu Rasulullah Allah wuuu maksud semua jadi dingin Salam salam salam. Macam macam macam. Penat toh? Penat Penat Nanti. Iya. Aku resuh hmm, resuh. Rasanya susu toh? Rasanya susu. nggak ada tobat Aku nggak tega, tega Nanti, kau tak di awas. kira-kira itu? hubungannya terputus. Ah, <tis tis> Dota. Dota. Oh. iya iya rapopo saya kita tambah tambah selamat selamat selamat selamat enak heh sifat angkara murkanya tarik angkara awo buang Sobis. Mau um, rasa kerang-kerang, oh, akhirnya gagal, kok. gagal, gagal, kok ya, ini nih, karena siapa? Hmm, lho ya, lu? Kenapa ya, siapa? Hmm, cepet ini, ya, yang par par, ini, heeh, heeh, heeh, dong ini iya heeh, heeh, heeh, gue nggak ngomong gue hmm. gue merapi apa gue di? sakar apa kepo kepo aja si gue merapi ya Allah hmm. <laughs> ya okay. paling kuat ini ya. hmm. gue hmm. rasa kemahagi hmm. yes, rasa nah, kemahagi ya segi? eh? Nah, mau biya segeri segera mah mau, mau. ya mahmu itu tamat ki sallallahu ini apa? ya? ini apa? dul sama saya kayak ada ketiru kayak tapi adus, kebak, pikiran. ada yang nanti apa nih? adus sih kayak nombor hmm. kayak sama saya komplit kayak hmm. jadi tau misalkan <coughs> hakikatnya tau <coughs> misalkan hakikat <coughs> eh? apa yang nanti aku ngomong-ngomong ngomong oke, rentak-rentak ya, itu dua balamu eh? Woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, aku woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, ya woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Ya? Blirak, blirak, kok. Ayo, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, ngomong, ngomong woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, topik, ngomong woi, woi, kenal aku woi, woi, kenal Eh? Hmm. woi, kenal? Hmm. ya? Hmm. aduh sobat, woi, woi, woi, bentukmu woi, woi, Kedua lah, malah, hmm. hmm. ada di bagus, awak, boom, hmm. hmm. eh, malah bagus, ah, hmm, tak mangga, gu pakaian, sarungan, ah, hmm. es, rasa kemaju, gitu. perisauan, yoiso, ya, tapi langsung hapus, hilang, hapus sih, kemah-kemah, halo, halo, eh, ya, ulu ku hilang, ih, lah, hilang, loh, enak di rumah, macam Rasa sangat, oce mm. sangat, sangat, oce hmm. hmm. hmm. siang, siang muilang, heeh, pelek hmm. gisek, gae hmm. mukwerung, pelek hmm. gitu, sukma leka -Gi. na balik pelek gisek, heeh, hmm. truk sukma lek pelek gisek, saya peteng. Peteng apa nih, heeh, iya, iya, iya, iya, iya, Ibu kan aku seneng aku seneng seng peteng peteng. Oh, ah, ah, ah, ah, apa sih? Iya, yeah. <tut> aku mau apa sih? Hmm. hmm. bagus. Terus balik ya? Srayna dong, srayna enak srayna dong, srayna dong, srayna mau srayna dong, ini dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, srayna dong, apa coba nolak seperti itu? jadi ngerti dong? Nah, cuma... Aduh loh, ya. kau coba mengalur ulas terus, suat kajat. Komplis, suat kajat, terus kaca, komplek swat kaca terus pikir, hmm. setiban, ya, oke? Okay? Hmm. itu ya? Atuh, ya, bisa, mulai naik, gabung dur, ya? Sini. Oh. Ba? Mm. Ya yang begini. yang mau.